ini semuanya seripar nge-plop ya Vesta Bonatal dan... Limbangulana Limbangulana Sekota Patam Tunggu-tunggu yeah. semuanya seripar akan nge Ayo, sampai Ayo, habis saksikan terus jangan nge-plop